sorry sebelumnya ini tadi aku mulainya agak telat tapi saya sudah bilang kalau mulainya jam setengah 5 ya soalnya uh, uh, kalau jam 4 terlalu ini terlalu apa terlalu siang oke okay, uh, uh, hari ini kita mulai dari ini baca dulu ya kemarin adik-adik sudah belajar cara membandingkan dengan ini ya apa membandingkan satu dengan yang yang lain gitu ya. Jadi kalau membandingkan itu pakai apa kemarin? Di hmm. Kalau membandingkan apa yang digunakan? Kemarin. Membanding. Membandingkan. Oh, udah, udah lupa, Mister. Udah lupa. Oke. Okay. Yang ingat siapa yang membandingkan? Yang ingat siapa? Yang masih ingat Kalau rumah saya lebih besar daripada rumah ini, Joni misalkan, kayak gitu kemarin masih ingat nggak? Saya udah lupa. Sanja masih ingat nggak? Kalau pembandingan itu pakai pakainya apa? Halo. Halo. Oke, sebentar ya. Kalau ada kalimat seperti ini nih, kalau dalam bahasa Inggris, sebentar ya. Saya Mas Bakti tulis ya. Coba. Ini ulang lagi loh ya. Ini kemarin Mas Bakti sudah jelaskan. Saya lebih tua daripada pada saya. Nah ini sudah jelas ya. Saya lebih tua daripada adik saya. Adik saya itu bisa perempuan bisa laki-laki. Bahasa Inggrisnya gimana? Didi, mau coba? Didi, ayo silakan coba di saya lebih tua daripada adik saya. Bahasa Inggrisnya gimana? Ayo, ayo. Kok pada diem? Ayat, apa-apa, pelan-pelan. Jangan takut salah. Mana kan sudah diajarin. Jadi uh, coba di, saya lebih tua daripada adik Kalau Maaf, nah. Mister. Jaringan bermasalah Halo, tadi. Tadi jaringan bermasalah. I am older than my sister. Halo, Mister. Halo, Mister. Halo. Halo mister Halo coba Didi Halo dan juga teman-teman yang lain iya, saya mister. saya lebih itu saya lebih tua dari pada adik saya bahasa Inggrisnya gimana I am older than my sister. Good. I am older than my sister. Good ya. Kemarin sudah ya. Coba. Mister, tadi jaringan bermasalah. Oke. Okay, gak apa-apa ya. Coba. I am older than my sister. Sister. Bagus. Kemudian kalau kayak gini. Rumah saya. Saya lebih kecil. Daripada rumah Anwar misalkan. Anwar itu nama orang ya. Coba, kira-kira gimana nih? Uh, Sanja, coba rumah saya lebih kecil daripada rumah Anwar. My house. Yes, my house. Smaller. Ada tubinya, jangan lupa ya. My house is good, smaller than smaller than Anwar's Anwar House. Oke, okay, good Anwar tadi. Benar yang kamu tadi ya, Anwar's house. Kenapa pakai koma S karena kepemi, kepemilikan? Kepemilikannya rumah punyanya an Anwar. Nah, Anwar. Ini, ya. Kemarin, kamu tadi sudah benar, ya? Uh, my house is smaller than Anwar's house. Rumah saya lebih kecil daripada rumahnya An Anwar. Oke, okay, ya? Nah, kalau kayak gini, uh, ini apa ya? Coba apa ya? Halo, apa ya? Oh, tadi udah live. Oke, okay. kalau begini, misalkan uh, Jakarta, kota yang paling besar. Bahasa Inggrisnya gimana? Kalau kayak gini. Jakarta kota yang paling besar. Didik sama Sanja, silakan yuk. Gak apa-apa, pelan-pelan coba. Kalau Didik gimana? Di? Kalau kayak gini. Jakarta is the biggest City, city, ya. city ya. bukan city. City. city, tapi city ya. Kalau city. Sanja gimana? Jakarta City, ya Jakarta City, oke. Okay. Ya terus? Jakarta is biggest kalau kayak gitu ini ya apa ya Oh uh, saja ini ya apa uh, menerjemahkannya bahasa Indonesia itu nah jadi jadi yang benar punya diri tadi ya Jakarta is the biggest the biggest city. city. Nah, jadi maksud saya, maksud Mas Bakti, ada kata biggest kemudian ada apanya ini? The. Apa? The. Ya, karena the itu hitungannya adalah wajib ya. Kalau pakai EST atau pakai MOS itu wajib pakai the. Nah, kotanya itu di belakang. Nah, misalkan ya uh, lagi saya paling Uh, ganteng, nah, saya paling ganteng ya, Ini coba ya, saya paling ganteng bahasa Inggrisnya bagaimana? I, I am, I am, I am, am handsome. Hmm, palingnya apa dong? Uh, the the most handsome, handsome. I am m the most, and and most handsome. handsome nah gini sanja ya jadi kalau pakai es atau pakai mos mos most. bedanya syaratnya pakai es sama mes apa ya ada yang ingat ada deh kalau pakai es itu satu eh. apa satu, satu suku suku kata satu suku kata. Nah, satu suku kata kalau lebih dari satu suku kata dua suku kata, atau lebih itu pakainya nah mos ya mos. jadi kalau kalau mos big bener nggak kira-kira kalau mos big kalau mos salah. big bener atau salah salah karena big itu satu suku kata suku kata suku katanya Sanja, Didi dan juga dan juga ini dan juga Fatan, dan juga teman-teman yang lain hitungannya bukan, bukan hurufnya, tapi bunyi, bunyinya. Contoh ya, misalkan kayak gini. Saya lebih, nanya lebih ya, lebih muda daripada, daripada Anwar. Misalkan, saya lebih muda daripada Anwar. Bahasa Inggrisnya gimana? I saya, saya lebih am, ini bukan paling, lo Ya, ini lebih, lo Ya, membandingkan. Ingat, kalau lebih itu membandingkan benda satu dengan benda yang, lah, yang lain. Ya. Tapi, kalau kalau ini, kalau paling itu membandingkan I dengan keturunan. Yang ger, yang ger, yang ger, yang ger, Bagus. ger, dan Perhatikan ya. Ini kalau younger younger model kayak gini itu pakainya then ya. Kalau membandingkan satu dengan yang lain pakainya apa? then. Artinya then. apa? dari pada. Daripada. Nah, ini tuh kan daripada. Tapi kalau paling ya, kalau paling itu nggak perlu pakai, nggak perlu pakai then. then. Tapi sebagai gantinya pakai apa ini? ES. Eh, The, the, the, the. The, pakai the ya. Jadi kalau I am the younger than Anwar, kira-kira benar atau salah? I am the younger than Anwar gitu. Salah. Salah, salah? salah karena the itu hanya dipakai untuk pa paling. Most ya, most atau as belakangan. Nah, ini ya, perhatikan. Ada younger. Perhatikan, ini kalau kalian lihat, kata dasarnya apa? Younger itu? Yang yang, oke, okay. yang tulisannya kayak gini ya, berarti ini kalau kalau secara huruf ya, ya, secara huruf berapa berapa berapa uh, berapa ini berapa suku kata? Kalau secara huruf ya, secara huruf berapa suku kata? Ada hmm. du? ada dua kalau secara huruf ya, ada yo sama ung. Yo sama ung berarti dua suku kata. Tapi kita melihatnya bukan per per hurufnya tapi per bunyinya. Ya, ya gimana ini? Bunyinya bagaimana? Ini? Yang, yang bukan yang. yo ya, yang Langsung aja, yang, Yangger. Yang. Yang gitu kan. Nah makanya ya, yang. makanya ini uh, apa? apa seperti ini ya. Ingat ya, kalau memba, kalau menyatakan lebih itu membandingkan benda satu dengan benda yang oh. yang lain. Misalkan oh. laptopnya Mas Bakti sama laptopnya Didi misalkan atau rumahnya Mas Bakti sama rumahnya di Didi. Oh. Ya. Oh. Kalau kalau menyatakan paling itu nggak perlu dise, disebutkan bendanya. Jadi yang paling misalkan rumah saya paling bagus di di desa misalkan atau gimana gitu karena paling jadi nggak perlu disebutkan dari daripadanya nggak perlu ya jadi misalkan kalau saya lebih saya paling tua daripada joko kira-kira benar atau salah saya paling tua daripada joko benar atau salah hmm. saya paling tua daripada joko salah salah harusnya leh. Lebih tua, karena kalau paling itu nggak perlu dari, nggak perlu daripada. Daripada. Ini, itu pola kalimat bahasa Indonesia juga ya, mungkin adik-adik sudah belajar itu di bahasa Indonesia ya. Sama bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, kalau dalam pola ini tuh sama, ya. Nah, coba ya, Mas Bakti lihat tugasnya dulu dari dari didik dulu, nggak apa-apa ya. Ini punya Didi ya? Iya. Oke sebentar ya, sebentar ya kenapa ini oke, okay. oh ya, ada jaringan ya, sebentar, sorry ya oke, okay. my house is bigger than my friend, artinya apa rumah saya lebih besar dari rumah saya okay. ini yang paling ya my house is the best artinya apa rumah saya paling bagus oke, okay, bagus ya My house is cheaper than my friend. Rumah saya lebih murah daripada teman saya. Oke, okay, uh, mungkin lebih cocoknya rumah teman saya ya, bukan temannya. Maksudnya rumahmu dibandingkan dengan rumahnya temanmu, bukan sama temanmu, gitu ya? Iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Ini cuma latihan dulu. Rumah saya, maksudnya kalau membandingkan itu yang yang seimbang, kamu sama orang kamu sama adikmu rumahmu yeah. ya sama rumahnya rumahnya tetang-tetanggamu jadi yeah. jangan orangnya yeah. my house is better than my friend house oke okay. my yeah. friend's house nah ini ya bagus ini ada komanya atas ya menandakan apa ini ke, pemi. ke, ke pemilikan my house is smaller than my friend's house oke okay. bagus Nah, ini coba kalimatnya nanti dulu ya. Nanti kita lihat yang kalimat ini dulu. Sebentar, ini kita lihat punyanya ini. Punyanya, sebentar, punyanya uh, Fatan, kemarin sudah buat juga ya? Fatan, ya Fatan Sebentar ya, Fatan ya. Mas Bati buka dulu ya. Ini uh, Aditi sudah benar ya, coba. Uh, Sanja kemarin ngumpulin nggak, Sanja? apa, Mister Sanza kemarin ngumpulin nggak? enggak Nggak ya, oke ya udah. Kalau misalkan ngumpulin boleh, kalau ini ini apa? Kalau nggak ngumpulin juga, kalau apa? apa Ini latihan aja ya. Kalau lebih baik ngumpulkan ya. Jadi Mas Bakti tunggu nggak apa-apa ya. Nanti nggak apa-apa setelah ini ya. Compare with your house and your house friends five sentences. Oke, ini bagus ya. Punya Fatan? Halo Fatan? Halo Fatan? Halo. Sal. Oke, okay, good ya. Oke, okay, coba lihat yuk. Kita ini ya, teman-teman, teman yang lain ya. Coba perhatikan punya ya. My house is smaller than now house. Artinya, rumah saya lebih kecil daripada rumahnya now. Now bagus, nafis, home, yard, home, yard tuh maksudnya apa, Fatan? Apa kira-kira? Home yard itu apa? Yang dimaksud fatang home itu apa? Asbakti pengen tanya. Halaman, halaman rumah? Halaman rumah? Ya. Oh, halaman rumah. Halaman rumah itu nggak perlu pakai home ya. Langsung aja. Nafis yard. Gitu aja Yard itu ya, yard artinya halaman. Jadi nggak perlu pakai home ya. Nafis yard is wider than my, my house. Oh. Bagus. Halaman rumahnya... Halaman, atau halaman, gitu ya, halamannya nafis itu lebih besar. White itu apa, Fatan? White itu apa? Mungkin teman-teman bisa yang bantu kalau Fatan lupa. White itu artinya apa? Ada yang tahu? Halo? Terima kasih. White itu artinya adalah lu? luas white itu luas eh sorry white yeah. itu artinya lebar ya lebar lebar ya lebar kalau big itu apa big big big ya big itu artinya apa big besar besar bagus small kecil kecil bagus kecil. kalau white itu artinya le lebar. lebar white itu artinya lebar ya kalau nanti ada ini, juga. ada ini juga ya. Perhatikan adik-adik ya. Ada nanti large. Large itu artinya lu. Luas. Ya. Luas itu bahasa Inggrisnya large. Ya. Kalau wide itu artinya apa tadi? Le? Apa tadi? Lar? Apa tadi? White. Tadi apa artinya? Wide? Wide nah, artinya? Lebar. Artinya? Lebar, lebar, lebar. lebar. Halo? ya, large itu lu luas, luas. white itu lebar. Luar. terus Kemudian ada nanti gini, Luar. ada kata apa ini bacanya gimana? Nih, ne? nero, nero ya, nero ya. nero artinya sem. Apa sem lawan katanya luas? Apa lawan katanya Lepin. lebar? Ah sempit. sempit Nero itu artinya sempit sem sempit. sempit ya good bagus sempit. ya my house is more beautiful than Nafis house oleh bagus my house is brighter than Nafis house uh, Fatan brighter itu artinya apa Fatan? apa? Brighter. bright brighter brighter artinya apa? bright itu artinya Dari kata bright ya, dari kata bright kemudian tambah r. Er. Bright itu artinya apa? Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu ya kalau kekuatan lupa apa? Berat itu artinya apa? Lebih apa? Lebih te Terang. terang lebih terang, oh, terang. bright itu artinya terang ya berarti kalau brighter apa lebih terang. lebih terang gitu ya bagus ya ini bagus kalimatnya my house is dancer dan ibrahim house dancer itu mas gimana? gimana fathan Bakti pengen tanya dancer itu maksudnya gimana dancer my house is kalau nah dancer itu maksudnya gimana, Mas berarti pengen tahu, soalnya maknanya bisa banyak ini. Dancer itu maksudnya gimana? Uh... Lebih padat. Oh lebih apa? Maksudnya lebih padat gitu? Iya lebih katakan? padat, lebih padat Oke okay, lebih padat. Kalau rumah lebih padat itu berarti gimana maksudnya? <laughs> berarti rumahnya lebih keras gitu maksudnya rumahnya kebaya atau barang? Oh sih, berarti lebih lebih padat, maksudnya padat iya. ini ya? Oke, bilangnya itu bukan bukan dancer karena kalau dancer itu padatnya itu kayak itu loh, kayak fatan, kayak padatnya tanah itu loh. Jadi oh. dia kan kalau pernah bikin mainan sama tanah ya, atau sama ini ya, sama apa sama nah lilin gitu ya? Kalau iya. dancer itu artinya lebih keras, bukan oh. lebih padat tapi lebih ke lebih keras, nah, pakainya kalau lebih padat orangnya, ya, nah, itu pakainya ya. eh, apa? Sebentar ya, crowd, crowder, crowd dari kata crowd, crowd itu artinya pa, padat, crowded itu artinya padat, jadi crowder itu artinya lebih padet. lebih padat, nah, crowder crowder ya. Jadi dari kata crowd artinya apa? Padat ya. Soalnya kalau dance itu padatnya itu kayak padat mainan itu loh. Padatnya batu bata, padatnya ini. Jadi keras ya, bukan padat tapi ke keras, ya. Oke, ini nanti ya. Ini nanti kita singgung lagi ya. Oke, uh, sebentar kita punyanya ini dulu, punyanya Ata ya. Ata ada nggak? Ada ya. Saya harap. kita ini dulu. Oke, sebentar, ya seperti ini dulu, ini pantai ya, enggak coba, nggak apa-apa ya. My house is, my house is more, apa ini? more spooky, oke. Spooky itu artinya apa ya? Ada yang tahu? Dede? Spooky, spooky artinya apa kira-kira? Spooky. Menah, menakutkan ya. Spooky itu kayak serem gitu ya. Spooky itu artinya hmm. ya Spooky dan... ram Oke, my house is smaller. Tadi sudah, toy, my heart, is... Nah, ini pakainya more ya. Ingat, kalau Mouse itu artinya apa, adek-adek? Kalau Mouse itu artinya apa, adek-adek? Mos? Paling. Paling. Nah, kalau paling itu nggak bisa ya digunakan... Mendingan satu sama yang lain itu nggak bisa, ya. Pakainya more, bukan most, ya. My house is taller than Alif house. Oke, okay. my natural house is smaller than Nurul house. Oke, okay, bener. Nah, ini salah spelling, nggak apa-apa, tapi ininya bisa, ya. Cuma ini, oke. Okay. Nah, oke. Okay. Nanti yang itu kita bahas, yang kalimat selanjutnya. Tapi sebelumnya, kita belajar membaca dulu, ya. Adik-adik, ya. Coba Adik-adik. Nah, sekarang ada sebuah bacaan ya. Nah, ini ya. Paul once bla bla bla. Ini ya. Nah, coba Adik-adik, Mas Bakti kasih waktu 5 menit, coba kalian baca, kemudian cari tahu kata-kata yang susah Yang susah itu kata-katanya mana yang tidak tahu artinya ya. Kemudian coba nanti di kita baca bareng-bareng gitu ya. Coba diterjemahkan sendiri, pelan-pelan aja. Kalau nggak tahu katanya, coba di di ini. Diingat-ingat atau ditulis boleh, ya. Kalau nggak tahu artinya, nanti kita terjemahkan bareng-bareng bareng gitu, ya. Halo, adik-adik, halo. Iya, hey, ya, coba, ya. Coba, ya. Mas, berarti kasih waktu 5 menit. Coba di di ini, apa dibaca dan di apa di ini dibaca dan diterjemahkan. Jadi diterjemahkan itu nggak, nggak perlu ditulis, ya. Dipahami dulu, dipahami artinya gitu, ya. Kalau nggak tahu kata-katanya bilang ke Mas Bakti ditulis nanti bilang ke Mas Bakti gitu ya oke Mas Bakti kasih waktu 5 lima menit ingat enggak perlu poli. <tutuk> eh. I'm gonna go. Ada ada halo? Halo Ade Ade? Halo oh, Ya, coba ya di itu ini ya, apa halo. dipahami, di, dibaca, dipahami. Kalau ada kata-kata yang susah di ditanyakan nanti ya, dicatat dulu kemudian di, ditanyakan. Mas Bakti tinggal 5 menit dulu ya. Ya? Halo? Halo saudara. Iya, ya, Coba ya di, dibaca kemudian dipahami. Dipahami maksudnya apa, gitu ya? Kalau ada kata-kata yang susah, nanti dicatat, kemudian ditanyakan ke Mas, ke Mas Bakti. Nanti ya, Mas Bakti kasih waktu 5 menit dulu, ya. Coba ya, Mas Bakti tinggal ya. lemon ada jadi jadi lemon peach peach lah mm. Yeah, but not today. Fake. Oke. Saya dulu. Mah. Lihat, mah. mah, kinumbuh, mah. mah. Ya, coba mama-mama kayak gitu, mak. Ada kata, ada kata-kata yang susah? Ada. ada mister seperti Evanti setia. Kita apa-apa? apa apa Didi Ya Mister, okay, sebentar Oke, okay, ah, uh, oke okay, di, Didi kata-kata yang susah apa, di ada di obrolan Mister oh, di chat ya Oke ada ada Vicky sama Le, Lemonade. Vicky itu nama orang ya Dik ya Vicky itu oh. nama orang kan pakai huruf besar toh oh ya, iya kan? F nya pakai iya. huruf besar kan berarti dia nama-nama orang Lemonade wow. itu A uh, Limun ya Lemonade itu artinya es jeruk nipis itu loh Oh. es jeruk nipis. Kalau kalau ini kan kalau lagi panas itu kan bikin es di apa di jeruknya diperas kemudian ditambah ditambah es. Itu namanya lemon lemonade. Ya, dikasih gula dikit, dikasih nih. Itu namanya lemonade, ya. yeah. okay. Kalau Fatan, ada yang susah Fatan? Fatan halo? Fatan halo? Oke, okay, Fatan. Mungkin lagi ini coba. Sanja, ada yang susah? Sanja, awas, San. Oke, okay, Fatan, ya udah ya. Oke, okay, Fatan, ada yang susah nggak? Fatan, yang, yang susah. di kolom chat, dong. Apa di kolom chat? Di kolom chat, oke okay, coba. Oke, okay, Paul sama Wons. Paul itu nama orang ya? Fatan, oh. ya? Paul Vicky itu nama orang ya? Paul Vicky yang hurufnya hurufnya kan besar ya? Berarti dia oh, nama. Iya, di nama orang, Paul, Jack, ada Vicky, itu nama, nama orang, ya. want, itu artinya ing, ingin, ya. kalau misalkan saya bilang gini nih, I want fried chicken, artinya apa? Saya ingin, saya ingin ayam goreng, nah gitu ya, want itu artinya ingin, nah kenapa pakai S, karena ininya pakai it ya, Paul itu kan berarti kata gantinya apa? Kata gantinya apa? He ya, he, he wants. Ingat ya, kalau she he, it kata kerjanya ditambahin apa? S atau E? S atau E? E S, S, A -S. atau E S. Masih inget kan? Masih. Uh, kalau kalau I, I love you. Kalau dia mencintaimu bagaimana? She loves, she loves she you. Love you. Nah, jadi kalau I love you, nah berarti kan di kolom obrolan ya chat ya I love you kalau dia mencintaimu berarti she loves she love you nah, ada S nya tuh kenapa karena si it kata kerjanya ditambahin S kalau si it kata kerjanya ditambahin S S Oke, okay, Fatan. Oke, okay, so. terima ya. Uh, all on Halo, halo adik-adik, halo. Halo mister. Halo mister. Uh, Sanja, yang Sanja susah apa Sanja? Susah apa Sanja? Ada kata yang susah? Okay, sebentar ya, Mas Bakti jaringannya buruk sekali. Sebentar ya. Oke, okay, uh, Sanja. Halo, Sanja. Halo, Sanja. Ya. Yeah. Halo, Sanza. Ada yang susah, Sanza? Ada yang susah? Ini yang dead itu, Mister. Apa ya? Ya, yeah, Mister. Mister. Ya, Sanza. Yang susah apa? Sanza, Sanza, Sanza dulu ya. Apa? Yang dead itu, Mister. Yang apa? Dates. Yang mana Sanza? Tulisannya kayak gimana? Coba diketik Sanza. Coba diketik ya Mas Bakti biar mana. Coba diketik. Oh, there. There itu artinya mere mereka kepemilikan ya. Sebentar ya. sebentar. There itu artinya mereka kepemilikan Sanza misalkan kayak gini I like their, their okay, I like their book artinya apa adik-adik I like their book saya suka buku suka buku nah ada their... nah their-nya itu apa berarti suka oh kalian bukan kalian ya ber itu artinya mereka mereka bukunya mereka jadi untuk kepemi, kepemilikan nah masih ingat ya adik ade ya Coba, Mas okay. Bakti terangkan lagi ini ya. Oke. Okay. Uh, ini ya, kemarin sudah dicatat juga ya. I, subjek itu kata ganti itu ada apa? Ada I, ada U, ada... They. Ada Day. B, P, C, I, C, E, it, it. Nah, kalau buku, buku saya, bahasa Inggrisnya bagaimana? My? My book. My book berarti saya pakai pakai my untuk kepemilikan my. ya my. Kemudian bukumu your book. Nah your your book bagus ya pakainya your, your ya. Book. Jadi dia ini ya. Kemudian buku mereka their book. Nah, their book their book. Nah Sanja sudah sudah their mulai teringat book. Sanja? Sudah ya, kemarin sudah ya, their book. Nah, jadi kalau their itu penandami milik ya, miliknya mereka ya. Kalau punya kita apa? Buku well kita. Well no. book. No, not well. Us book. No, not us. As itu untuk ini. We book. We our, We our book. Our our book. Our book. Our book. Oke kemudian bukunya dia bukunya dia perempuan her book her book her book her book, her book. nah ini ya pakai her ya kalau misalkan bukunya dia laki-laki him him him salah. salah salah kemarin sudah loh Duh, mas bakting ulang lagi His book. Salah. his book salah eh sorry ya tadi apa tadi his his, his, his oke ya? okay, sorry ya his his book nah ini ya ini ya his jadi book. kalau penanda milik ini ya kalau bukunya dia dia itu enggak ini di luar ini itu pakainya its its book nah biasanya it itu dipakai untuk benda selain Manu Selain manusia, bisa hewan, bisa apa? Itu pakai pakai it ya. karena kalau hewan itu kan nggak harus laki-laki perempuan. Hewan itu ada yang sifatnya uh, nggak ada, gendernya nggak ada, laki-laki nggak ada, perempuannya. Contoh: ada hewan yang namanya ini, aduh, aduh ya. ada hewan yang namanya itu. Ini kalau bahasa Inggrisnya, kira-kira hewan apa ya? Seahorse, kira-kira hewan apa ini? Oh, kuda laut. Kuda laut. Nah, udah laut. Adek-adek, kalau kalian belum tahu, kuda laut kuda itu, laut. kalau dia lahir itu lahirnya peremp, perempuan. Tapi ketika dia mau melahirkan, itu mereka berubah menjadi laki, laki-laki. Nah, laki. ketika, nah, ketika dia sudah melahirkan, balik lagi menjadi peremp, perempuan. Nah, itu jadi si horse itu hewan yang gendernya itu tidak tidak jelas, laki-laki perempuannya tidak tidak jelas. Makanya pakainya apa ini? It. it. Makanya it. Nah, karena hewan itu kan ada kayak gitu ya. Adik-adik mungkin sudah dijelaskan ya, ada hewan yang bisa membelah, membelah diri, ada hewan yang hidup di yeah. nah, nah, itu nanti hewan itu laki-laki perempuannya itu kadang tidak tidak jelas ya. Tidak jelas. Oke. Okay. Kayak gini ya. Oke, menjawab pertanyaan Sanja. Bisa dipahami ya, Sanja ya? Oke, ini silakan dicatat. Silakan dicatat kalau ini, kalau memang dicatatnya. Oke, ingat ya, ini penanda milik. Nah, jadi kalau kalau Mas Bakti pengen bilang gini, laptop laptopnya dia perempuan, berarti bagaimana? Laptopnya dia perempuan, laptopnya her laptop, her, lap, her laptop, her laptop. Kalau lap, laptop kita, power Ah power laptop ya gitu. Jadi, booknya ini boleh diisi dengan kata benda yang, lah, yang lain. lain. Nah, ini cuma contoh aja supaya kalian uh, paham, gitu ya. jadi nempelnya ke kata benda. Kata benda, gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, ada lain, Sanja? Yang ini? Yang bingung? Enggak. Lain, there? Oke, ya. Kalau ini? Kalau Ataya, ada yang bingung nggak, ya Kata ini. Kata-katanya. Ataya, dia di bagian lemonade. Lemonade, ya. Bacanya inget, ada ade ya. Lemonade. Lemonade. Lemonade itu artinya Ja, ya, lemonade itu artinya SJ, S je, jeruk. es jeruk. Lemonade itu artinya SJ, S je, jeruk. Dari kata le, lemon. Apa sih lemon? lemon. Apa itu lemon? Je. Buah yang asam. Lemon itu ya, lemon itu jeruk ya. Lemon itu jeruk-jerukan ya. Jadi dari mulai jeruk ini apa segala macam itu masuknya le, lemon enggak kira jeruk orange ya, ya lemon, lemon itu kan jeruk lemon itu kan jeruk nipis oh. <laughs> kalau orange itu jeruk yang warnanya warnanya itu ya warnanya orange itu jeruk kan ada banyak fatan ya fatan tuh jeruknya kan ada banyak ada jeruk yang kecil ada jeruk yang gede banget itu ya yang buat yeah. itu, ya nah, itu namanya kalau bahasa jawanya jeruk keprok gitu ya kalau buat itu ya biasanya buat apa itu buat rujak gitu ya nah itu uh, itu namanya bukan orange itu itu namanya uh, apa lemon ya oke lanjut ya coba kita baca bareng bareng ya adik-adik ya oke perhatikan mas Bakti baca ya kalian perhatikan oke, sebentar Paul ya bacanya bukan Paul ya tapi apa Paul Paul, Paul. nama orang Paul. Paul. Ya. Paul wants to make lunch for his mom and dad. Paul wants apa tadi? Want. Wants apa tadi? Wants. Eh ya yeah, wants artinya apa tadi? Ingin. Oke, okay, Paul wants ya. Yeah, uh -huh. Paul ingin membuat lunch apa itu? Makan siang, nah, makan siang untuk ibu untuk dan ibu tanya, ayah. Ayah. ayahnya Nyahnya ini, maksudnya ayahnya siapa? His ini ayahnya siapa? Ayahnya Pak Paul. Oh ya, ba kalau Paul. kalau orang Indonesia bilangnya Paul, tapi kalau orang mereka orang Barat bilangnya Paul gitu ya? Paul, oke, okay, bagus ya? He wants, nah, he ini siapa ya? He ini siapa? Paul. Paul. bagus ya. He wants his brother and sister to help him. Artinya apa? Dia, dia ingin kan. Dia ingin, bagus. Saudara laki-laki dan perempuan ya. Perempuan. Mam. Untuk menolok. untuk membantu membantunya membantunya membantunya gitu ya kalau bahasa Indonesia ya nah, help itu bisa diartikan membantu sama meno, menolong. menolong sama itu sinon sinonim Menonim. sinonim sinonim itu maksudnya ini apa Persamaan -kata. kata he wants Vicky nah Vicky itu brothernya ya nah, he wants Vicky dia ingin Vicky to make a bowl of salad Ya, titik dulu ya coba ya ingin Fiki ya ingin Fiki membuat. membuat bagus Sa sayur eh sayur lagi pol pol itu apa ya pol pol itu bukan sup pol itu apa kira-kira pol bukan mang mangkok mangkok pol itu artinya mang Mangkok. mangkok, bisa. Semangkok, sah. Salad, temangkok, salad. Salad itu apa sih? Salad? Ada yang tahu nggak? Salad itu apa? Buah-buahan yang dikasih mayones. <tuk> ya, itu salad buah kalau itu ya. Ada salad tuh ada jenisnya. Ada salad buah, ada salad sah sayur. Kalau sa, saya itu sayur-sayur yang di yang dipotong-potong. Kemudian ini, yang kayak gini nih. Ya. mayones. Nah, kayak gini ya tuh. And then. Lalu dan lalu dan itu artinya lalu ya. Lalu he wants her to make her her itu to soup. make a bowl of soup. Artinya apa? Semangkuk sup. Eh, okay. dia ingin dia ini saudara perempuannya to make a bowl of soup membuat semangkuk sup, sup. bagus ya. Coba Mas Bakti baca dulu nanti kalian coba terjemahkan ya bareng-bareng ya. He wants check dia mau check ya to make a plate of sandwiches and a bottle of lemonade to the table. Nah, coba ya. Dia yeah. mau check. Ingin check atau mau boleh? Bisa mau, mau boleh. Jack membuat eh Take nggak apa-apa. Take itu membuat, boleh ya. Teg, take, a... membuat piring. piring. Bukan sebuah piringnya. Piring. Sepiring, bukan sebuah oh, sepiring. piring. Sepiring. Kalau kalau buat piringnya beda. Se, sepiring. Se sepiring sandwich. Nah, sepiring sandwich dan, dan air jeruk. eh botolnya Pot jangan lupa sebotol, air, sebotol jeruk. air jeruk atau minuman jeruk ya atau es minuman jeruk juga boleh es jeruk tuh di table eh di table di, lagi. di apa ke di meja nah di meja, meja atau ke meja gitu ya jadi ke maksudnya meja. Jack Paul itu pengen check untuk membuat sepiring sen sandwich sandwich dan sebotol, dan ke, sebotol. minuman minuman, minuman jeruk, jeruk ya minuman jeruk. es jeruk gitu ya di, me, di, meja, di meja atau di meja gitu ya after lunch after lunch artinya apa after itu apa setelah, setelah. Nah, lunch apa tadi lunch makan siang nah setelah makan siang, siang. he wants dia him dia. dia membuat bagus membuat kopi gelas te secangkir untuk, boleh ya secangkir secangkir, ya? secangkir kopi untuk, untuk me, uh, orang tua mereka nah orang tua orang mereka, mereka mereka bagus bagus ya setelah makan siang si Paul ini ingin, mem, mem, apa, me, ing, ingin ingin si him ini maksudnya adiknya ini ya yang ini ya yang mukanya ini ya untuk membuat untuk secangkir secangkir kopi. Kopi, kopi untuk, untuk orang, tuanya. orang tuanya tapi anehnya perhatikan Paul ya Paul ya wants to sit down and watch TV with a glass of apple juice artinya apa Paul ingin duduk duduk, duduk ya, dan menonton, menonton TV dengan segelas Nah, just apple. apple His brother and sister, saudara laki-laki dan perempuannya aren happy. Aren itu apa kemarin? Aduh, lupa. Coba yang ingat, aren. Aren happy artinya apa? Senang. Tidak. Tidak senang. Tidak senang. Aren itu singkatan dari ar are not ya, are not happy singkatannya aren gitu ya artinya tidak se-tidak senang they are angry artinya apa mereka, mereka marah. marah. Okay. mereka marah they want mereka Paul marah. ya they Paul. want Paul to help them artinya apa membantu mereka, mereka mau mereka mau ingin Paul. Paul, mau Paul. Paul sama ingin sama ya? Mau sama ingin sama ya? Itu sinonim. Mereka, membantu. Ma mereka mau atau ingin Paul membantu, membantu mereka. mereka. Nah, jadi perhatikan ya, adik-adik. Ya, coba dari gambarnya kan kelihatan ya bahwa Paul itu ingin membuat makan siang untuk ibu dan, ibu dan ayah. Ya. Tapi yang ngerjain itu justru malah adik, adik saudara, saudara, saudaranya bukan, bukan dia, dia itu malah asik duduk dan nonton TV, nonton TV, gerak-gerak. Tadi gimana nih? Coba perhatikan mereka. Mereka ini mukanya ke, kesel, ya. kesel atau marah. marah karena nggak, nggak si Paul ini nggak mau bang Enggak mau membantu, nah, nggak mau bantu, ya. Oke ya, perhatikan ya. Nah Ini kita ini ya, coba. Ini coba kalian nanti jawab benar atau salah gitu ya. Nah nanti saya Mas Berti tanya satu-satu ya. Paul, want, Paul wants Paul his mom and dad to help him. Nah ada kalimat seperti ini benar atau salah. Ini kita jawab bareng-bareng dulu. Paul, Paul oh. ingin Paul ingin, ingin dia, dia kok dia sih? Ini ini loh bacanya dari sini dulu. Paul ingin ayah oh, dan ibunya ibu ibu ibu ibu. ya? ibu ibu. ibu. untuk membantu di. Membantu di... Ya, ya. Salah, Salah. Salah atau benar, adik-adik. Salah apa benar? Salah. Salah. Salah. Yang, yang disuruh bantuin Paul itu siapa? Yang Paul Pister. yang suruh bantu Paul tuh? Sister A and, and Oke. Okay, Bagus ya, pinter. Good ya. Sekarang nomor dua. He wants Vicky to make a box of salad. Coba perhatikan di kalimat ini ya. Dia mau Vicky untuk membuat sekotak salad. Bener atau salah? Salah. Salah. Salah. salah. Yang bener bagaimana sih? A, a bowl of salad. Good bagus. Jadi benar. Yang bener itu bukan a box tapi A, a, bowl. a bowl. A bowl tadi apa tadi bowl? Semangkok nah, mangkok, mangkok itu boleh mangkok yang gede ya. Bascom itu juga dibilang mang, mangkok kalau bahasa Inggris. Kalau a box apa? Kotak. Kotak, Sekotak sama semangkok itu beda nggak? Beda. Nah, good ya, beda. Sekotak sama semangkok itu be beda. Oke, okay, bagus ya. Coba. Sekarang nah tadi kita kerjaan bareng-bareng. Nah sekarang salah satu ya, nggak apa-apa, jangan takut salah. Kita mulai dari Ataya dulu. Coba. He wants... Coba dibaca dulu, Ataya. He wants... He wants here to make cup, up... Cup, a cup of... a Cup of soup. Oke. Okay. Artinya gimana? Dia... kenapa apa-apa, Mas Bakti bantu ya? Dia mau... Dia ingin... Her... Her itu... Ini ya, Vicky ini ya. Her... To... Her... Un, to, bagus. Untuk... Untuk membuat a cup of a cup of apa ini bacanya a cup of soup uh, a cup of soup artinya apa cup itu apa tadi Cang... cangkir. cangkir berarti secangkir so, secangkir sup so... ya, sup ya secangkir sup okay, nomor empat mister oke okay. Coba nomor tiga ya secangkir sup ya. Oke, okay. kira-kira Ataya ini benar atau salah ya? Coba perak ini. Salah. Salah. Oke, okay. yang benar bagaimana? Eh, uh, benernya gimana? Coba we ini. Want her to make uh, make a bowl of soup. Oke, okay, bagus. A bowl apa tadi? Kata ya? Mangkuk. Mangkuk bagus ya. Kalau cup itu cang cangkir, Kier. kalau bowl itu mang mangkuk. Cangkir Kuk. sama mangkok beda nggak, Kata ya? Beda. Nah, makanya, makanya. Cangkir untuk minum, mangkok untuk menyediakan makanan. Oke okay, ya, berarti Sa salah. salah. Oke, okay, bagus ya. Oke, okay, bagus. Atau ya, selanjutnya uh, nomor empat Fatan Coba yuk, Fatan. Oke, okay, so. okay, coba ya. Oke, coba ya. Oke, apa apa yuk, Fatan. ya. Oke, coba ya. Once. Once, ya. Oke, ya. Oke, coba ya. ...to coba ya. Oke, okay, ya coba diartikan coba ya, Pak Pelan-pelan jangan apa-apa. Paul, Paul ingin Jack untuk membuat, ya membuat bisa membuat. diartikan membuat, membuat sepiring, sepiring poci di, me di meja. meja. Oke, okay. nah kira-kira benar atau salah, patan. Oke, perhatikan ya. Salah. Oke, benar atau salah, Fatan? Coba sekali lagi Mas Bakti tanya, benar oh. atau salah? Benar. Benar, oke. Okay. Oke, okay, a plate of bread ya di sini. Bread itu artinya apa, Fatan? Roti. Roti ya. Coba perhatikan di sini ya. Dibacaannya Fatan ya. Sandwich. He wants Nah, Ini adalah san sandwich. Nah, sandwich sama bread itu eh sandwich itu apa? Seperti apa di lah. Roti. roti lah roti lapis kalau bahasa oh, ya, roti hanya. lapis. jadi dalamnya itu ada ayamnya ada sayurnya atau ada apanya Sayur. Nah, itu sandwich nah bread sama sandwich itu beda enggak Fatan beda beda berarti jawaban ini sah salah oh. yang yang benar bukan a plate of bread tapi a plate of sand sandwiches ya Artinya apa? Sep, sepang, sepiring apa? Sepiring? Sepiring. Sand? Sandwich kita gitu aja atau sepiring roti lah, roti lapis gitu boleh ya. Bisa dipahami ya, Fatan ya? Karena bread sama sandwich itu dua makanan yang ber yang berbeda. Jadi kalau maunya nasi goreng dikasih mie goreng, kira-kira ini enggak? benar atau salah salah ah gitu jadi dua makanan yang ber yang berbeda walaupun sama-sama digo digoreng gitu ya, nah, ya. nomor lima sekarang uh, kita mulai ini uh, Didi coba nomor lima yuk dia laki-laki dia gitu, Gak usah dia gitu aja ya him, dia ingin Him membuat A cup of coffee for their own dan an uncle. Oke, okay, ini terjemahkan dulu. Dia. Dia ingin him membuat. Him itu siapa? Utang. Him itu siapa? Him itu siapa? Merujuk ke him siapa? Saudaranya. Saudara laki, lakinya laki. berarti yang Jack. cek ini ya, yang cowok ini ya, oke. Okay. Dia ya. dia itu masuknya si Paul meminta ke ke si Jack, Jack ya. he wants untuk him, membuat ya. secangkir kopi kopi untuk nenek, eh nenek lagi bibi dan paman. Oke yang bener yang mana nomor lima salah. Yang bener bagaimana coba dikoreksi yang bener. bener yang bener, He, he wants him to make a cup a cup of coffee for day for there mom and dad. Oke, okay, good ya. Jadi bukan untuk bukan untuk apa? Bibi dan tantenya, tante dan pamannya tapi untuk untuk orang orang tuanya, ayah. ibu dan ibu dan ayah gitu ya. Oke, okay, selanjutnya yang terakhir eh uh, Sanja yuk, nomor 6. Ya. Coba Sanja, nomor 6 yuk. Jack and Vicky want Paul to watch television. Oke. Okay. It is uh, correct or incorrect? Benar atau salah, kira-kira? Salah. Salah. Yang benar bagaimana? Coba. Mm. Dari bacaan tadi ya. Dari bacaan tadi yang benar bagaimana? Paul... Wants to sit down and watch TV with a glass of apple juice. Oke okay, ya, good, oke. Okay. Tapi, oke, okay, fokusnya ke ini. Jack sama Vicky itu mau pol itu ngapain? Jack sama Vicky, saudaranya itu mau pol itu ngapain? Membuat secangkir kopi. Oke loh. Paul NTV kan ya tadi bener ya sebenarnya kalau kalau soalnya Paul itu cuma duduk sama cuma duduk sama minum-minum ya minum apa minum minum jus tapi adik cek adik laki-lakinya, sama Vicky adik perempuannya itu mau Paul untuk apa? Ya. Untuk membantu mereka nah, membantu mere mereka mereka ya. jadi jadi Dua orang ini sama Paul itu nggak dibantu, nggak dibantuin. Paul itu cuma nonton, nonton TV aja gitu. Makanya, they want Paul to help them, artinya Jack sama Vicky itu mau sama Paul, Paul. itu membantu mereka, membantu mereka gitu loh. Nah, gitu ya, coba. Nah, adik area ada pertanyaan terkait ini ya? Ingat ya, oh, oke ya, ingat ya, uh, apa maksud, mas? Mas Berarti gini loh. Uh, jadi kalian itu jangan jangan apa jangan ini jangan bingung kalau ada kata he, ada kata she gitu ya. He itu merujuk ke orangnya, orang yang ngomong gitu ya. His berarti kalau Paul wants to make lunch for his mom and dad, berarti his ini di, merujuk ke siapa? Ke siapa? His Paul. Nah, ayah dan ibunya Paul gitu ya. Jadi his ini merujuk ke ke sini. He won his brother and sister. Artinya apa? Saudara laki-laki dan perempuannya siapa? His ini. Paul. Oh. Paul juga. Nah kayak gitu ya. Nah kayak gitu loh, Mas. Mas Bakti maksudnya kalian jangan kag, jangan bingung kalau ada kata his, his dan juga him sama there yang tadi di Mas Bakti jelaskan tadi ya, yang kayak gini. Itu kalau dalam sebuah bacaan, sebuah bacaan cerita itu merujuk ke orang yang pertama kali bisa disebutkan itu ya. Nah, ini ya, coba diingat baik-baik ya. Nah, ini silakan kalau mau difoto atau mau dicatat boleh ya. Nah, ini menyatakan me, milik ya, ini menyatakan milik ya. Kalau sekali lagi, kalau Mas Bakti pengen bilang gini, orang tua mereka, berarti bagaimana bahasa Inggrisnya? Orang tua mereka. Their parents. Their parents good their parents kalau misalkan gini parents. sekolah kita bagaimana sekolah kita their school our school our our, our school. school kita itu kan we makanya our yeah. yeah. kalau misalkan gini apa uh, mobil kalian bagaimana mobil <tuk kalian <tuk mobil kalian mobil kalian der, kar. der, kar. der. der. der masa der der itu kan mereka kalian kalian sih <laughs> kok jadi bingung kamu kalau dalam bahasa Inggris itu kan you kan you itu kamu kalau orangnya sah satu kalau orangnya barak, banyak banyak orang. kali kalian nah, you itu kalau dalam bahasa Inggris artinya untuk kamu atau kali kalian ya, jadi yeah. kalian sama kamu itu bahasa Inggrisnya adalah you ya. berarti kalau rumah apa mobil kalian bagaimana Your part, nah, your, your part, gitu aja. your, your par. itu. nah, yournya itu artinya bukan kamu, tapi kali kalian. Hmm. Nah, oke, okay. kayak gitu ya. Ada pertanyaan? Ade -ade? Tidak ada deh. Iya, ada. Kalau tidak ada, oke, okay. nah, nanti ya kita lanjut untuk ini ya, untuk yang ada. Oke, okay, Sanja ini ya. Sanja nanti uh, kumpulkan ya, tugas kemarin ya. Sanja ya. Uh, yang ini di kalau itu di grup itu ya nanti orang tuanya supaya ini memberitahu nanti kita koreksi di hari di hari Sabtu ya nanti hari Sabtu ada kelas ya Oke adik -adik. ada yang mau katanya tanya ternyata mister apa saatnya pengen tanya apa bila bu kalau buat cerita pakai bahasa Inggris kalau you bisa pakai kalian atau kamu iya. bingung itu kayak mana mister Ya memang seperti itu harus dibiasakan, kata ya. Kalau orangnya cuma satu, berarti you itu diartikan Ka kamu. Tapi kalau orangnya merujuk ke orang banyak lebih dari satu, berarti diartikan kali kalian. Jadi tetap tetap pakainya you gitu aja. Ya. Jadi memang dibiasakan, gitu ya. Memang memang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu berbe, berbeda. Jadi kita nggak bisa nyari padanan gitu nggak bisa, ya. Jadi memang harus oh. ter, harus terbiasa. Intinya, kalau kamu, kalau you, ya you tapi merujuk ke satu orang, diartikannya apa? kalau Kamu. Kamu, bagus ya. Tapi kalau merujuknya ke lebih dari satu orang? Kalian. Nah, gitu aja udah. Ya, jadi kalau I love you, I love you, saya suka, tapi you-nya itu merujuk ke kalian sama saudaranya kalian. Misalkan adik, kakak gitu ya. Berarti you itu diartikan apa? kalian. Kalian berarti saya saya cinta kali kalian gitu. Jadi misalkan orang tua orang tua kalian gitu bilang I love you tapi merujuknya itu ke kamu sama saudara kalian. Misalkan adik kakak gitu ya. Berarti diartikan saya suka kali kalian gitu ya. Atau saya cinta kalian, sayang kalian gitu ya. Jadi kayak gitu aja, ataya ya. Oh, thank you. Oke, okay, good ya. <tuh> Oke okay ya, ada pertanyaan lain? enggak ada ya, mungkin udah Tidak malam. Ada, nah, udah malam ya. Nanti kita lanjut di hari Sabtu ya. Ingat hari Sabtu itu kita ada kelas. Jadi eh, ini. Nah untuk Sanza nanti tolong dilanjutkan ya, dikerjakan ya. Soalnya kita akan membahas di hari hari besok, hari Sabtu itu ya. Oke, Mas Bakti tutup pertemuan hari ini. Terima kasih adik-adik sudah join. Sampai ketemu di hari Sabtu. Sehat-sehat, jangan-jangan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.